Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, apa kabarnya? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya Dan dimudahkan dalam mengais rezekinya Di video kali ini, saya berada di kampung Gerowek sahabat Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Sahabat, yuk simak perjalanan saya kali ini ya. Uh-huh. -oh. Sahabat, kirain udah lembut Nya apa idenya nak? Mau di tinggal enggak kapal idenya? Masyaallah sahabat ya. Di sini suasananya nyaman banget, sahabat. di bawah sana sahabat ya itu sungai kecil sahabatnya airnya agak keruh, karena semalam hujannya besar banget sahabat kulihat ya. jalannya kalau jatuh bahaya sahabat saya yang kuku melewati perkebunan timun sahabat nah ini timun-timunnya udah mulai berbuah sahabat nah, bisa dilihatkan ya tuh Allah, sembari Allah, ini jalannya miskin banget nih. С